Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak Indonesia? Semoga selalu sehat dan ceria Perkenalkan nama Bapak Pak Suhendra Saputra Bapak mengajar di kelas 2 SDIT Rodotul Jana Cilegon Sebelumnya, marilah kita buka pembelajaran hari ini Dengan membaca basmalah Bismillahirrohmanirrohim pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tematik tema 7 kebersamaan. Adapun materi hari ini adalah mengenal pecahan. Anak-anak hebat, dengan melihat video pembelajaran kali ini, kalian akan mengetahui pecahan dalam bentuk gambar. Pecahan. Pecahan adalah suatu bilangan yang terdapat pembilang dan penyebut. Mari kita lihat contoh berikut. Satu, per dua. Angka satu menunjukkan pembilang dan angka dua menunjukkan penyebut. Anak-anak hebat, perhatikan contoh berikut ini. Pak Guru memiliki satu buah pizza. Pizza ini akan Pak Guru bagikan kepada Siti dan Rani. Ayo, kita potong pizzanya bersama. Setiap anak mendapatkan satu bagian. Ada yang tahu berapa nilai pecahannya? Benar, satu per dua. Mengapa? Karena pizza tersebut dibagi dua bagian. Maka... Setiap bagian bernilai 1 per 2. Kita masuk ke contoh berikutnya. Pak guru memiliki beberapa potong coklat. Potong coklat ini akan pak guru berikan kepada Beni, Lani, dan Edo. Ayo kita potong coklatnya bersama. Setiap anak mendapatkan satu bagian. Ada yang tahu berapa nilai pecahannya? benar 1/3 Mengapa karena coklat tersebut dibagi tiga bagian demikian video pembelajaran kali ini semoga bermanfaat marilah kita tutup pembelajaran kali ini dengan membaca Hamdalah Alhamdulillahirobbil alamin Salam semangat anak Indonesia wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh